untuk selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada info dari Indosiar mengenai acara Dangdut Akademi 5 Karena tinggal enam hari lagi nih para sahabat ya Acara The Akademi 5 akan disiarkan secara langsung di Indosiar kita simak di kalimat Caption Info yang dituliskan. Yeay, enam hari lagi, ajang pencarian bakat dangdut Akademi 5 akan segera dimulai. Siapakah yang akan menjadi bintang selanjutnya? Nantikan The Academy 5 mulai Senin 18 Juli pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Wow, makin gak sabar banget nih menyaksikan penampilan bunda Lesti Kejora di atas panggung Indosiar. Kita sudah kangen banget ya, support doakan dan selalu dukung yang terbaik untuk Lesti Kejora. Selanjutnya para sahabat, simak juga ada unggahan spesial dari Dr. puspa satu jam yang lalu mengunggah foto BBL dan kedua orang tuanya ada Bunda Lesti ada Papa Bilar, Masya banget ya dan Abang Fatih memang selalu menjadi pusat perhatian banget bikin salpok mudah-mudahan ya keluarga Lestlar selalu bahagia rumah tangganya langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik kita simak juga persahabatnya jadi kalimat caption yang dituliskan oleh Dr. Puspa ini ucapan selamat ulang tahun untuk Papa Bilar. Mudah-mudahan ya doa baik yang dipanjatkan yang diberikan terkabul. Amin. Ya Robbal Alamin. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Dari akun Delvina yang mengatakan, Amin doa yang terbaik juga buat Dokter Puspa. Katanya Masya Allah banget. Ya Alhamdulillah, Papa Bilar mendapatkan doa-doa dari orang-orang baik ya yang selalu mensupport. Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya juga bersahabat ya Bang Win akan menginfokan polling online Sementara couple media of deals 2022 Alhamdulillah di posisi pertama masih Pasangan Lesti dan Rizky Bilar Dengan perolehan voting 191.130 votes dan disusul Oleh pasangan Fuji dan Torik Halilintar Dengan perolehan voting 188.307 votes tetap semangat untuk keluarga Konohan selalu mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita jangan patah semangat terus optimis mudah-mudahan kekompakan kita juga semakin solid mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Bilar selanjutnya persahabat kita lihat juga di unggahan IG-nya Papa Bilar dua jam yang lalu perhatikan ya dua jam yang lalu ini Papa Bilar mengunggah sebuah postingan foto makanan wow lagi Sarapan pagi bersama istri tercinta ya Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyelimuti mereka Apalagi spesial di hari bahagianya Papa Bilar Mudah-mudahan Papa Bilar juga selalu sehat Dan apapun yang dicita-citakan dan yang diinginkan Semoga tercapai, amin Berikutnya juga para sahabat ya Kita masih keunggahan Bunda Lesi Gejora malam Yang mengunggah foto bareng suami dan anak tercintanya ada sebuah ucapan selamat juga untuk Papa Bilar dari Bunda Lesti, dan kita juga di sini selalu, dengan beberapa komentar yang diberikan, ya, ada Ustadz Sufki Albuguri. Ini, persahabat yang ikut menanggapi. Ustadz Sufki mengatakan, "Ucapan dari Makkah, wah, wow, masya Allah, banget ya, dari Makkah tuh Ustadz Sufki mengucapkan doa." Barakallah fi umrik untuk Papa Bilar selamat ulang tahun. Next ultah di Makkah, amin. Mudah-mudahan ya berikutnya Untuk merayakan hari ulang tahunnya Papa Bilar bisa di Mekah Kita aminkan doa baik banget Dari Ustaz Suki Al-Buguri Kemudian juga bersahabat ya Dr. Nana pun Ikut memberikan tanggapan di situ dikatakan Barakallah fi umriq papanya Abang Fatih Rizky Bilar Semoga selalu sehat Bahagia dan sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin, masya Allah Doa-doa baik diberikan dari orang-orang yang selalu tulus Mencintai idola kesayangan kita Dan pastinya kita juga masih menunggu cedukan vitamin terbaru Kabar baik dan pastinya kabar bahagia juga dari Lesti dan Bilar Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu mengabarkan kabar bahagia dari idola kita, Leslar tentunya